Selamat malam, teman-teman yang saya muliakan, para kolega, dan para mahasiswa yang kami sayangi seluruhnya. Terima kasih, selama kita dalam situasi lockdown ini. Ya tentu saja perasaan dan pikiran Anda juga kalut ya baik menghadapi ancaman dari wabah corona tetapi juga kita harus juga mempertahankan uh, kesehatan dari keluarga dan lingkungan kita selain itu juga saudara-saudara sekalian menghadapi tugas-tugas dari dosen yang lain mungkin juga berat nah, tugasnya ya itu pengalaman yang uh, saya kira perlu kita sikapi dengan cara yang hijab ya. belum lagi Anda diwajibkan untuk mengajar kemudian juga Anda terlibat di dalam penelitian dan pengabdian masyarakat mengurus suami, anak-anak Ya Saya memaklumi bahwa menulis disertasi dan proposal ini tidak bisa disambi, ya, tidak bisa diduakan. Harus ada waktu dan juga ada peluang ya, yang diciptakan agar supaya dapat berkonsentrasi untuk uh, menulis disertasi hal ini sesuai dengan cita-cita kita agar belajar dengan cepat tetapi kan juga harus diimbangi ya dengan syarat-syarat yang dibutuhkan agar supaya Anda dapat uh, melakukan pekerjaan ini secara lebih sistematis. Apa itu yang dimaksud dengan bekerja lebih sistematis itu? Jadi kalau saya memerintahkan kepada Anda untuk membaca buku misalnya Ya sebelum mendapatkan buku ya tentunya Anda harus mencari sampai mendapatkan buku itu jangan kemudian belum punya senjata dan peluru sudah maju perang maksudnya kalau memang belum mendapatkan buku ya sebaiknya diam mencari sampai ketemu karena itu peluru itu adalah bekal Anda untuk menulis dan mengawali sebuah Proposal disertasi. Buku babon itu kan sudah saya minta sejak awal bahwa Anda harus punya buku rujukan sesuai dengan subjek meter yang saudara ingin tulis. Tidak. Kemudian kita bicara dengan pikiran-pikiran tanpa dasar itu. Tadi saya ya sudah ada yang konsultasi beberapa orang ya tidak saya sebutkan namanya karena yang bersangkutan malu untuk disebutkan. Ya setelah saya tanya yang satunya apa, ah, buku yang ada baca berkaitan dengan something better Anda, ya bukunya ditunjukkan. Tetapi setelah saya tanya apa isi buku itu, yang kira-kira memberi inspirasi saudara untuk dapat menulis sebuah proposal atau sampik meter ya, hanya bukunya saja ditunjukkan kan berarti hanya untuk panjangan di rumah seperti buku-buku saya itu apa tidak begitu ya jadi menulis proposal disertasi itu pertama ya yang dibahas adalah buku-buku babon atau referensi itu Ya, dokter paling kita lima buku lah ya, Berkaitan dengan itu Habis seseorang bicara tentang uh, Konflik ya Teori konflik apa Atau buku konflik apa yang anda baca Dan bagaimana Nggak bisa Kalau itu tentang gaya hidup Lalu buku gaya hidup seperti apa Apakah miru seperti Cara Alvin Toffler ya, Atau Uh, seperti megatrenya dari abundance atau mungkin persoalan budaya populer yang seluruh bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan kita mudah tidak perlu bahasa Inggris juga tidak apa-apalah itu yang yang wajib dan kemudian uh, persoalan-persoalan terakhir yang sekarang uh, tengah berkembang di dalam subject meter Anda selalu saya ajurkan Anda untuk membaca jurnal-jurnal yang begitu sangat banyak tersebar di berbagai uh, jurnal secara online setidaknya Anda ya membaca abstrak kalau itu memang berhubungan erat dengan subject meter Anda ya kemudian diambil untuk dijadikan tujuan atau referensi. Sebetulnya baru itu saja. E, kemarin malam saudara Panji datang membawa buku-buku. Saya bilang apakah ini pro bukunya ada 10 buku ditujukan. Saya katakan ya ini bagian dari referensi belum buku babon yang dimaksud di dalam. Karya yang mau Anda bahas itu. Baik, nanti saya cari jawabnya begitu. Jadi kalau Anda tugas utama Anda mencari referensi ini gagal, ya Anda tidak pernah bisa menemukan itu, mau cari rumusan masalah atau membangun masalah apa yang akan dibahas. Ada dua mahasiswa yang juga mengajukan judul, tetapi saya tanya, apakah ini terjadi di masyarakat? Wah oh, ini belum terjadi. Lah, kalau belum terjadi, bagaimana mau kita amati, mau kita teliti? Pastinya kita berangkat dari praktek kebudayaan yang sekarang tengah ada itu, jadi prakteknya itu sendiri seperti apa? Jangan hanya ada di dalam pikiran Anda saja. Berkembang dalam pikiran, wah ini kalau akan terjadi seperti ya Akan terjadi. Ya, kita tidak studi tentang log-nya. Kita berbicara tentang peristiwa-peristiwa up to date. Ya, karena itu asalkan dapat menjelaskan dengan faktanya. Sesuai dengan ruang dan waktunya. tadi situ ada masalah dan sebetulnya sudah cukup. Dan kalau sudah kita temukan, seperti saudara Rudi, misalnya, bahwa pemerintah AB dalam persoalan heritage sebagai sumber untuk e, daerah tujuan wisata, misalnya, yaitu ditulis dan buktikan saja, sudah selesai itu. Dan masih banyak yang berubah-ubah. Dari situ, saya berkesimpulan bahwa saudara perlu untuk benar-benar mengganti bantal Anda itu dengan referensi buku-buku itu selimut Anda juga harus ada ganti dengan jurnal-jurnal dan data-data peristiwa yang ada tanpa itu kita kalau berjalan di kegelapan tidak ada cahaya yang bisa menerangi kita untuk berjalan pada tujuan. Begitu ya. Uh, terima kasih Anda sudah merespon, sudah ya bersusah payah berkonsultasi. Tetapi saya akan tetap membuka jalan bagi saudara agar supaya perjalanan yang lebih jelas, punya peta jalan yang jelas, dan berjalan secara cepat dan tentu saja akurat. Jangan sampai kita tersesat di tengah jalan. Sekian pesan saya dari kota Sukoharjo, dari Gajah Guru Laboratory of Wayang Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat berjuang dan jangan pernah putus asa. Nah,